Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, Bilovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya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 sebuah postingan foto BPL Ini momen foto semalam Ketika digendong oleh Bunda Lesti Aduh, makin gemes banget ya Moyonya, Masya Allah Dan kita juga salkan dengan kalimat Yang dituliskan oleh Om Izhar Kalau kaki di sana, Jangan tidur mulu ya Tuh, persepet ya Ini kalimat diposting oleh Om Izhar Masya Allah banget ya Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu Ini penyemangat banget buat warga Konoha Mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid nih untuk mendukung Bunda Lesti dan Papa Bilar di ajang SCTV Music World 2022, yuk buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Kita lihat juga persahabat ke keunggah berikutnya, postingan Oggisar pun ini di kembali oleh akun Lesti Bilar Team di ini pun ada kalimat kansen yang dituliskan Masya Allah Abang L, bulu matamu itu loh katanya tuh Masya Allah banget ya salva dengan bulu matanya baby L dan kita lihat juga di postingan ini tentu banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari akun Instagram dede Dedehandayani02 mengatakan, paling suka dagunya, tuh bersama ya ada yang suka juga nih dengan dagunya Abang L dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari aku Nurfalah Dika Mengatakan di kolom komentar Panjangan bulu mata abang daripada gue Aduh Masya Allah banget ya Warga <guluhkan> kodoha salfok banget nih Dengan bulu mata dan dagunya abang El Masya Allah mudah-mudahan Selalu banyak doa-doa baik Dan support yang diberikan oleh orang-orang baik juga Yang terus mencintai idola kesayangan kita untuk kabar selanjutnya, para sahabat, vitamin bahagia juga kita dapatkan malam hari ini dari Kobas. Perhatikan, Kobas ini mengunggah sebuah postingan Momen ketika video call, para sahabat ini foto terbaru ya Video call tuh Bunda Lesti Kejora dan Bapak bilang, Aduh, cute banget ya Di postingan ini pun kita salvak banget dengan kalimat yang diposting oleh Kobas. Kalimatnya Akhirnya kata kakak Rizky Bilar selama Dede Lesti Kejora, aku bukan bohong lagi loh katanya tuh, aduh kita banget ya Akhirnya kata Papa Bilar dan Bunda Lesti, Kobes bukan bohong lagi bersahabat ya Aduh luar biasa banget ya, pertemanan yang tentu disuguhkan diperlihatkan dari Kobas dan Leslar mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik momen ini pun diunggah kembali oleh akun leslar underscore C. di postingan ini pun banyak sekali tanggapan banyak respon juga yang diberikan dari akun rsm underscore 0704 mengatakan cap jempol semakin di depan tuh bersahabatnya emang kompak banget ya papa bilar dan bunda lesti sama-sama memberikan jempol kepada kobals nasyaallah ini kompak banget nih idola kesayangan selalu membuat kita bahagia dan bangga pastinya Masya Allah banget ya yuk sama-sama kita doakan selalu jangan bosan-bosan tahan tintinya kita mensupport yang terbaik buat Bunda Lesti, Papa Bilar dan keluarga besar kita masih menunggu kejutan lain persahabat di malam hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya